Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Matrasa Sanawaya Negeri 7, Lusungai Selatan, Jam Jures AGMPDI meminta kepada 8 orang siswanya yang menjadi peserta lomba tingkat 3 kuartir cabang ASS tahun 2023 agar bisa menjaga kekompakan. Bagaimana liputannya kita ikuti info selengkapnya Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Mandrasa Senawian Negeri 7, Sungai Selatan Yang juri agen PD meminta kepada 8 orang siswanya Yang menjadi peserta lomba tingkat 3 kuatir cabang AS tahun 2023 Agar bisa menjaga kekompakan. Pesannya saat memberikan pengarahan pada acara pasar peserta lomba tingkat 3 kuatir cabang AS tahun 2023 Yang disaksikan seluruh pendidik Tenaga Kependidikan dan Sosok Besar Tadi dengan tanggal Sabtu JSS Sabtu 11 Februari 2023 pagi di halaman utama desa. Kemudian selanjutnya mohon jaga tokumen, mohon kakak pelatih, kakak bina damping nanti bisa dibantu mendampingi. Jadi jaga tokumen, kesehatan, pekan teratur. Nah, tapi lanjutkan. Rekrutmukan Tanggal Sabtu JSS kini telah mencapai pada posisi yang luar biasa dan akan mengikuti lomba tingkat 3 atau penggalang tingkat keluarga ASS di lapangan 6 memukul kejamanan kandang dengan pada minggu 12-23-23. Untuk melakukan kewartiran persimpulkan pasti ada hasil memenangkan juara pertama dalam lomba tingkat 2 beberapa waktu akhir. Selamat bertanding, semoga sehat dan juara, terutama untuk terang kita. Ia menambahkan tujuan dari lomba tingkat regu penggerak sebagai upaya mengatasi tantangan masyarakat, bangsa dan KRI saat ini bernama mempersiapkan pramuka menjadi warga negara atau anggota masyarakat yang mandiri, peduli, bertanggung jawab dan kompeten semangat. Sementara pelatih pramuka Gugus Depan Yonras 2 ASI Duro Sjahmat saat diminta keterangan mengatakan, adik dinanya sudah melakukan latihan dan persiapan yang maksimal. Bagaimana persiapannya? 90, itu 90 deh. persen sudah. 90 persen. Jadi semua sama <laughs> baterai itu sudah bisa dikuasai. Iya, yes, siap sudah dikuasai. Okay. Hampir semua. Uh, mungkin ini bagaimana yang perlu dibenahi lagi kira-kira? yang Perlu dibenahi seperti pionering, hmm. semapor.